Teman-teman, kali ini kita akan menggambar di laptop. Jadi, ini akan diwarnai tayu ya. Kalau 120 itu namanya tayu ya. Seperti di sini nih tuh 120, kita aplikasikan ke laptop. Ayo Mbak Sani ya, diwarnain sama Mama ini. Pelan-pelan ya. Jangan terlalu ditekan. Tapi Mbak Sani, tapi punya Lautan gak yeah. Siapa punya rautan Gak punya yeah, Ya udah enggak apa-apa deh Yang penting Ini bagus eh, Ini Ini baru mau matai Aduh Itu Itu Oh, pope bisa gambar tayo, sih. Bisa dong, gimana? Belajar. Siapa yang ngajarin? Kok tahu-tahu, pope bisa gambar tayo sekarang. Bisa, alhamdulillah. Tapi siapa yang ngasih tahu? Tahu-tahu, oh. pope bisa sendiri. Hmm. Terus, ini Oh, ininya nanti sampai birunya, sampai sini doang birunya. Tapi, pope gini, pope gini, ini sudah ada dua nih udah ada dua nih batasnya dua. tapi ini dulu. Hmm. Ya. tapi batasnya dua. ada dong. coba ini warnanya tayo? iya. nanti warnanya apa? udah itu aja yuk kita yuk dulu yang biru. kita dong ini dulu batu. Hmm? Enggak apa-apa. nah ini ya adik adek semuanya. <tuh> caranya mewarnai tayo ya ini saya gambar di atas laptop saya ini ya nah ini di sedang di warnai, warnai sama Mbak Sania eh, ya Sania kan Mbak Wood. oh iya diwarnai ya Mbak ini ke atas ini biru di sini sampai atas kayak di gambar ini nih saya gambar seperti ini nih contohnya terbaiklah ya cepat Awas kacanya jangan Ini terkeluarnya Kita biarin itu, yang mudah udah yang belum biarin Nih Nggak usah Ini belum nih, biru-biru di sini Lagi bentar Ini nggak bisa nawarannya tinggi Pelan-pelan, jangan sampai keluar garis ya gambarnya jangan sampai keluar garis Kenapa tak keluar garis? Jelek Maka. Harus rapi kosuka oh, suka, -suka. bahasa nih. Nih. Oh. Yeah. Heh, belum, belum. Yang sini ya, biru ya. Atlant. Jempol suka coret. Nggih. Kalau aku jadi jelek. Dah, hore. Heh, belum riya, bisa dileleh. Sudah. Nah, belum, ini belum. kita kasih warna hijau warna biru, warna yellow sama red color. Oke. Okay. Ayo, sampai nama ini Mbak Nia, tayonya tuh. Green, blue, yellow and then apa ini? Alright. Ayo. Red. Tuh, ya kan. Ini belum selesai soalnya. Apa, apa itu? Itu biar gitu aja. Eh, tapi ini nggak bisa itu nanti aja ini dia ini di warnain dulu bisa bisa warna kuning kemana warna kuningnya warna kuningnya di skip dulu deh, terus warna merah dong, warna merah dulu. warna merah dulu. Warna merah dulu. Ini kenapa di bawah? kata dia om sih katanya internet, katanya politik, pakai tapi jangan bilang ommy ya. ayo gambar dulu, terakhir apa tuh merah? ada merah oke teman-teman sementara oh, jadi merah. seperti ini ya tayunya ya Tuh, nanti yang ini kita warnain kita cari pensil warnanya yang warna merah ambil deh ya, terima kasih telah menonton